Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi qadam itu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu qadam kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu pembantu. Jadi yang membantu. Nah, yang membantu ini tergantung dari mana jenis qadam itu sendiri. Ada yang membantu Tentu meminta imbalan Ada Ada yang membantu karena Mengabdi Karena suka, itu ada Contoh begini Ketika ada seseorang Yang bekerja Ke saya Setelah itu saya katakan Ada perjanjian-perjanjiannya yang kerja dengan saya nanti saya bayar Bulan segini Segini, segini ada juga yang seseorang itu datang membantu saya. Itu karena memang suka dengan saya, karena ikhlas ingin membantu, ingin mengabdi. Jadi salah kalau menjisti semua kodam itu buruk. Karena meminta bantuan itu tidak baik, tentu tidak baik kalau minta bantuan kepada jin tetapi kalau memang itu ditugaskan Allah untuk membantu diri kita itu tentu tidak apa-apa. Contoh ada beberapa penjelasan tentang khodam. Ada khodamul ayat yang memang diperintahkan Allah untuk menjaga ayat-ayat Allah, asma-asma Allah. Ada kunci-kuncinya. Ada khodamul muqaddas. Jadi di situ ada beberapa banyak khodam, tapi ini tidak saya perjelas satu persatu. Ini ada kajian khusus kita, insya Allah. Tetapi yang terpenting bahwa ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, ini nanti akan banyak sekali khodam-khodam yang akan membantu diri kita walaupun kita tidak mengharapkan hodam itu untuk datang. Semakin ikhlas kita beribadah, maka hodam itu nanti akan semakin tinggi tingkatannya. Contoh, ketika Sunan Kalijaga sudah bermakrifat kepada Allah, sudah kefutuh. Maka di saat itu Kodamnya Tanah Jawa ini naga ini naik ke atas, lalu menemui Sunan Kalijaga dan berkata, "Bahasa Jawanya, 'Niku pula pingin tumut panjenengan.' Saya itu pingin ikut dengan Jenengan," kata Sunan Kalijaga. "Kalau sampai ikut dengan saya, nanti semua orang pada takut." Terus setelah itu, wujudlah. Naga yang ada di bumi ini Menjelma menjadi keris Songo Banyu sengkilat Jadi pada intinya semakin kita ikhlas kepada Allah Nanti akan banyak sekali hodam-hodam yang akan ikut dengan diri kita Dengan catatan Kita sama sekali tidak mengharapkan Terhadap hodam-hodam tersebut kita jangan sampai mengharapkan bantuan dari kodam-kodam tersebut kalaupun mereka datang, itu semuanya atas izin Allah, dan itu semuanya atas kehendak Allah tanpa kita harapkan karena kalau sampai kita tertuju pada kodam-kodam tersebut nanti akan menyelewengkan jalan sehingga nanti bisa-bisa itu malah akan menyesatkan diri kita nah, ini Menjawab pertanyaan dari saudara saudaraku yang terkadang Sukanya diterawang Sukanya diterawang oleh Minta diterawang ini, diterawang itu Saya itu hodamnya siapa kan begitu Saya itu uh, hodamnya apa Begitu kan banyak yang seperti itu Daripada bertanya dan nanti Malah Belum tentu benar Belum lagi kalau malah keluar biaya Lebih baik Belajar untuk mengetahui Siapa yang mengikuti diri kita Tentunya ketika ingin mengetahui Siapa kudam yang mengikuti kita Ada tahap-tahapannya Ini berkesinambungan dengan Ijazah yang saya Ijazahkan kemarin Yaitu Ijazah amalan sholawat An-Nurizati Seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa sholawat nurijat ini, ketika saya mendapatkannya, saya diminta oleh apa saya untuk meminta ijazah ke-41 kiai. Jadi, satu amalan tetapi meminta 41 ijazah atau sanat-sanatnya. Dari beberapa pengamalan kemarin, ini menjadi sambung-sinambung, menjadi kesenambungan. Tahapan-tahapan yang perlu Untuk dilakukan agar bisa Mengetahui Tentang siapa Kodam yang mengikuti diri kita Nanti yang pertama Dengan harus Mandi malam dulu Mandi malam dulu Mandi malam di malam Jumat ya. Di malam Jumat Mandi dulu Paham? ini bisa disambungkan dengan amalan keman, tetap satu tentang amalan ini dulu jadi amalan ini untuk mengetahui kodam yang ada di dalam diri kita amalan ini saya dapatkan dari Kiai Haji Mohni Sodik Jember yang pertama puasa satu hari di hari Kamis yang kedua niat puasanya nawaitu soma'udin lihodoi hajati lillahi taala yang kedua yang ketiga tepat jam 12 malam mandi besar dan memakai minyak wangi non alkohol boleh dengan membakar buhur sulaiman atau membakar minyan arab Atau gaharu Yang kelima Masuk dalam kamar yang gelap gulita Diusahakan tanpa cahaya yang masuk sedikit pun Jadi Di dalam kamar sendiri Boleh Di dalam uh, Hutan Atau di pinggir sungai Yang terpenting Menyendiri atau di dalam kamar sendiri usahakan gelap sama sekali tidak ada cahaya sama sekali gelap gulita setelah itu sholat yang seperti saya ijazahkan kemarin yaitu sholat hajat khusus yaitu sholat taubat dua rakaat setelah itu sholat hajat empat rakaat dua kali salam dengan membaca Surat al ikhlas 10 kali rekaat pertama Rekaat kedua 20 kali Rekaat ketiga 30 kali Rekaat keempat 40 kali Setelah itu Pasang dulu pagaran Dipagari dulu badannya Dengan membaca Solawat Nurijat 7 kali tahan nafas dan membaca ayat kursi ditembakkan di empat penjuru, menghadap ke kiblat, terus ke sana, sana, ke sana, empat penjuru. Setelah itu, bertawasul sesuai dengan tawasul yang sudah saya ijazahkan. Setelah itu, duduk, sila, dengan tenang. Assalamualaikum Ya ahlimul Buah Dibaca Setelah itu Membaca Assalamualaikum Ya ahlimul khadami Minal badani Setelah itu membaca Ya latif seribu kali Biasanya Tapi tidak sama Biasanya itu ketika belum sampai seribu baru mendapatkan 500 Akan ada penampakan-penampakan yang muncul Ada yang dari sebelah kanan, harimau, dan berbagai macam Atau juga akan ada suara-suara yang begitu banyak Setelah itu akan tercium kesuatu setelah itu nanti akan muncul rob kecil putih membesar, membesar, membesar, membesar, membesar dan akan membentuk sebuah cahaya siapapun yang datang yang pertama ketika mau berbicara ingin berbincang-bincang ucapkan salam Dan diakhiri juga dengan saya, dan saya anjurkan tidak boleh meminta bantuan apapun. Kalau ingin berkomunikasi, boleh meminta kunci-kuncinya. Kunci-kunci untuk memanggilnya boleh, tapi kalau untuk meminta bantuannya, jangan. Contoh ketika ada kodam eh, dari bangsa eh, harimau kunci untuk memanggilnya apa yang cepat itu boleh nanti biasanya walaupun kita tidak meminta akan sana akan memberitahukan paling cepat untuk memanggil saya itu apa nanti akan diberitahukan untuk tawasulnya seperti yang saya ijazahkan kemarin bisa langsung dipraktekkan gih yeah. Semoga memberikan manfaat Dan semoga Dapat Mendekatkan diri kita kepada Allah Satu Nasihat saya niatkan hanya satu Untuk beribadah kepada Allah Satu nasihat saya Diamalkan dengan Lillah billah Hanya satu saja Untuk menambahkan keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Percaya yang goib Itu wajib, tetapi jangan sampai takut kepada makhluk itu yang kita takuti ialah yang menciptakan makhluk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.